Hello dan assalamualaikum bersama saya Safwan dan hari ini kita bermain game yang bertajuk Just Stopping By. Oi oh, dah start dah. Okay, so kita ada kawan kita Jody, Gas and Rest. Oh dia orang nak pergi Jerman. So kita rehat jap. Kawan kita kata ah pergi tandas tu. Kita rehat ke ni, let's go. Right Gas and Rest. Jumpa lah kita pergi tandas kan. Ah tandas lelaki lah of course kan. The door is closed. I think I should go and ask for a key. Okay. Kena ada kunci nampaknya. Because grafik macam PS1. Aku semenjak dua menjak ni okey lah. Main game-game macam ni lah. Ya jugalah, guys. Uh, rule sign. Uh, oh, yo. Apa ni? Rochen Perbotton. Okay, eh, tak yalah Tak nampak pun nak baca apa, win. Assalamualaikum. Ada kunci ke? Wih, ada ais. Sedap tu. Sprite Coca-Cola dengan Aqua. Oh, sedap ni. kap. Coffee machine Wey best ni best best best Apa yang dia berniaga kat sini? Macam-macam kita boleh ada keropok Ada dash lady <laughs> dash lady ya eh. Here take them Oh yang besar bunyi macam tu Okay terima kasih kerana memberi kunci Paper scrap Wah ini air-air sedap ni eh. Right, terima kasih bang. Right, I hope you're having a nice trip So kita dah rapat kunci tandas Walaupun tandas ni tak selalu cuci Cuci tu apa tesco ke apa? walaupun tandas tak selalu cuci tapi kena pakai kunci juga eh tapi tu tandas nampak macam seorang je tandas dia sinki broken mirror right. alright okay, tandas besi ah, ah. haa macam tu lah guys muka aku i think i'm good for now good kita dah flush eh, kita dah flush eh Tanda seperempuan boleh tanda perempuan? Kita tengok tanda perempuan ada apa eh, Tanda perempuan kenapa cermin dia cantik pula Tak guna betul, ok tak lewat apa Aku nak check aku ada misteri guys Wah! You Who am I? Kita kena ketuk kepala, kita ni asyik kena ketuk kepala je Back room lagi. Sekarang ni memang zaman back room ke apa? Aduh, back room lagi guys. Aku pergi belakang lebih afdal. Kenapa? Tapi yang ni aku pergi yang paling hujung sekali. Pastu aku follow aje. Weh Something telao telao rov. Blue crystal. I wonder why could video. Bodohnya si Digimon apa ni? Di? Oke. Okay. Blue crystal. Ah, uh, oh aku dapat. Aku dapat, aku dapat. Okay so, Aku dapat blue crystal sebagai pengexplore bag room. Oh, ada lagi. Ada lagi. Gigi monitoring. Red crystal. Okay Terima kasih. Blue ray. Ha. Kita kita pergi. Oh, tu dia kan. Nasib baik. Ada lagi kawan dia. This is a third crystal dropping out of the structure, a green one. I feel observed. Ada orang yang memerhatikan aku. Oh no. Ini dia nampak guys. Tapi kristal dia bentuk lain-lain eh. Dan bayang-bayang tu pun macam melambangkan kristal tersebut. Wih oh. Blue. Green, green, ah, ah, ah, betul, green. Yang awak dah The batu kiai gaul ni efek to diskon. Whoa. Ah, Windows, XP, background emam tembok Galaxy Galaxy yang cantik. ke Sembus ke Wallpaper Windows XP Cantiknya tempat ni Kita pergi warna biru Sebab aku tertarik dengan warna biru Apakah tiang biru ni maksudnya apa dia Kindness for peace. you will ascend ha huh? ascend ke mana thank you for participating so tu tu kira blue ending ke apa aku nak try yang satu aku nak try yang black ending let's go okay kena kejar lagi Buka yep. Alright, Kita dah sampai balik tempat Windows XP ni Kita akan tengok Is there Okay so ada dua pillar Itu je aku nampak Okay takde pillar lain So technically ada dua ending kot Yang first ending ni dia macam peace Keamanan, ketenangan Aku tak tahu ni macam back room ni eksperimen kan Lepas kita mati ke apa enggak? Itu yang aku Tentang tanya pasal back room ni Ring juga nak tengok video bedroom tu eh Tapi tak faham. Sebab game dia pun aku tak faham. Dan aku boleh yang aku boleh nampak ni macam eksperimen eksperimenlah. Ada orang yang aware. Ada orang yang yang memerhatikan kita. Yeah. Dua tiang je dia okey. Kita pilih tiang hitam. Dangne Soro agony you will descend. Oh, terbalik pula. Tadi you will ascend. Naik ke atas ni kau bukannya turun. Wah. Macam-macam. So itulah dia Just Stopping By, game horror indie yang begitu simple, grafik pun simple, dia punya perjalanan story dia pun simple tapi masuk dia mendalam. <laughs> okay aku pun tak tahu mendalam macam mana. Okay So itulah dia. Untuk kita punya game, kalau kau suka dengan game ni, kau orang boleh like, comment, subscribe dan juga share. Video ni, kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Selamat menyambut bulan Ramadan. Assalamualaikum dan bye-bye.